Hadis 16, jangan marah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah." Dia bertanya berulang-ulang dan tetap dijawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Status hadis dan takrijnya sahih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6116 dan Ahmad 2/362 466. Kedudukan hadis hadis ini berisi tentang adab yang sangat penting. Pelajaran yang terdapat dalam hadis, anjuran bagi setiap muslim untuk memberikan nasihat dan mengenal perbuatan-perbuatan kebajikan, menambah wawasan ilmu yang bermanfaat serta memberikan nasihat yang baik. Larangan marah, dianjurkan untuk mengulangi pembicaraan hingga pendengar menyadari pentingnya dan kedudukannya.